a Yeah. yeah. Biasa ditunjuk untuk hias at mm the -hmm. Inamat semua umat Tuhan yang terkasih, kami keluarga menyampaikan rasa terima kasih dan syukur menghadirkan yang yang makwasat atas kesediaan baik, niat hati yang baik sejak almarhum memutuskan nafas terakhir sampai dengan empat puluh malam hari ini kerjasama sebaik, sebaik semua kami keluarga menyampaikan limpa kasih dan pada malam hari ini turun hadir sekali lagi kami menyampaikan terima kasih semoga niat hati yang baik Tuhan memberkati kita semua Keluarga juga pada malam hari ini merasa syukur. Atas syukur itu kami mengundang kita semua, pater bersama semua kita, setelah perayaan perubahan misa awal ini, kita diundang kembali ke rumah Bapak Vinse untuk kita ukuran bersama atas kebersamaan kita sejak papatnya almarhum sampai dengan kita merayakan misalnya kita ukuran bersama sesuai dengan kebiasaan kita di sekolah laku tahun madur ini sudah jadi saya semua sudah mengenalnya yang bersama itu kan lalu merasa baru pasti kami ingin tahu gimana. saja. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. uh yeah. Kan kami tuh mereka-mereka ini gak <tuk> Biar masak <tuk> Berarti semangat ini oh, Gue udah yang lupa yang dibawa ini Masuk ada bawah nih Ini Bu, baku ini, baku hmm. sini Aduh Hahaha <tuk> <tuk> <tuk> Bro Di kamar ini Ada seorang Aku <tuk> lupa dari seburang Ada seburang Ada seburang Makin. Oh ini Dorang. <tuk> Bera <mukil> be. Anyway, apa? Aku bang pegang kamera. Ala bay. Ala Nama kedua Katolik yeah. Di sini yeah. <tongan> ini ayah rahim keluarga sudah menyiapkan makan malam untuk kita semua sebelum kita mencicipinya mari kita meminta tuhan sekali lagi untuk datang bersama kita mari kita berdoa dalam nama bapa yang maha dan tuhan yang allah sumber segala sesuatu Kembali pada malam hari ini, kami mulai rasa syukur, hormat, puji dan terima kasih kami ke ini, Karena dikau, maha baik, yang selalu mencintai kami setiap waktu dan setiap hari Pada malam hari ini, bersama keluarga besar Waker, Bawang, kami terima kasih Kami mengenang dan mendoakan warung Bapak, Bapak kami yang terkasih, teman Setelah kami merayakan sayang minta di gereja kami kembali berkumpul di rumah ini Keluarga telah menyiapkan makanan Untuk dan minuman untuk kami Cicipi sebagai rasa Persudaran kasih yang telah kami Sebelum kami mencicipinya Kami mohon Kiranya Berkat memburu turun lewat tangan Bapak-bapak yang tuhan Turang dan <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Semoga Kita akan menyantap keluarga yang telah menyiapkannya pertama makanan akan kita catat diberkati oleh ulah langit yang maha Kudus, Bapak Putra dan Bapak Presiden jangan terus sedih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 tadi ada saya ngobrol Pak mengenai lampu. Nama. Untuk kami, tapi melalui keluargamu. Mama punya Iya, ya? ya? ya, ya, itu lagi pesan. Dia ada ya. orang. SMP. Oh, okay. Ini terkenanya. Semua jumlah Pak ya Pak ya. Hai lah, hei si lihat. Oi. Iya. Di dulu. Ha. Ah. Di dulu. Depan depan ke depan mama. berapa di sini ya? Anak-anak Satu untuk nah. wilayah lain, saya wilayah lain kan ya, lagi antar bantuan. Ayo, ya. ya, ayo, main. Sudah lewat dulu. Lewat dulu. Ya, lewat. lewat kami ada bagi dua tempat, bagi dua kelompok, Fridu dengan timnya sendiri. Mame bukan dua kampung, ada 11 tip, 11 Mungkin Jadi dia tadi saya tadi Jadi ya saya kami bagi supaya sehari ini bisa selesai itu. Kalau mau ikut semua satu per kampung, aduh apa ini. Jadi bagi mereka eh uh, ambarima kampung kas kami 6 Toma, uh, Toma kampung tomat tara lamatora lamatora Lama Lama Lama Lama <laughs> mungkin eh, toro. akhir mei kali karo ada ah, yang ditorokan <laughs> lamatora kan Lama itu apapun Lama lockdown lamtaro ada dua nama siapa lagi sabar nanti baru kami terima kasih ada berarti eh? taran ololamato lamotaro Iya benar ya <laughs> <laughs> <tuk> <tuk> oh, Iya <ini> oh. <tuk> nah ini apa Oh oh terus Omitsu tum doko doko doko ada ya saya Beras. Karena oh. Oh. anak-anak baris. baris, baris, baris, baris. Baris, depan. Dede, dede, dede, dede. baris. Tkk juga baris, tkk baris. Dede, dede, dede, dede. Dede, dede. Kita TKK juga bareng Ambil, ambil, Mam Suster Jalan. Ambil, Mam hmm. terima kasih Terima Terima kasih Maju, nih Nah kamu dua punya itu, ambil kanon, ambil. Ada <gain> orang Soudan. juga yang melalui pesawat yang Ada kenalan, kemarin dia minta melalui pesawat. Kemudian dia itu terkait Do dengan kapal, jadi kapal. di jalur. Dia usahkan melalui pesawat. Masih ada menawarkan kapal dia itu kan melalui mereka itu kan masuk melalui apa ini apa namanya kota eh, kota besar itu dia tuh di ekspedisi di kota kota besar itu apa namanya? Ini eh, saudara papanya, penentu masa depan Nurdoh nih salam dari kami dari lokasi bencana di Lape. Ya. Ya. Halo. Ini umur berapa, ya? Eh? kalau bisa Ini 6. Ya. Ini perlu 6 juga. Bulan 6 baru 6. tahun dan data yang kita ada itu yang Ini situ om sopir ke sebelah Nona pindah! Nona pindah! Ini <tipun> geser ke Gak Geser-geser belakang. Gak sih? Gak sih? Gak sih? Gak sih? Gak sih? Gak sih? Gak sih? Gak sih? Gak mau ke mana? sudah di ya. Ini ukuran Sulaiman, Ada. Joseph kemarin lagu day, ada. mau telur ya? sudah oh, anak-anak anak sekolah ganteng kakak adik orang kamu dua kakak adik kamu anak kecil dua, satu ya bagi-bagi. Satu atas satu. Satu atas satu. Mas dua per dua. Ambil di depan. Hmm. Satu oh, bagi. Bapak, abang ini satu punya anak tuh. Oh, ada sekolah tuh. Oh, anak. No, anak sekolah. Heeh, buku sama. Harus tinggal satu saja. Ah, ha. Ya foto dulu, ya. Gambarmu? Uh, mari kita pin ya, saya dulu ya. uh, uh. Oke, okay. uh, Bapak Mama, uh, kami dari GPIC OFM uh, memberikan bantuan sedikit sembako untuk bapak dan mama yang ada di sini, pengungsi ILEAPE. Kami juga mau mengucapkan terutama untuk donatur, terutama dari karyawan niaga yang telah membantu untuk masyarakat yang ada di ILEAPE yang kemarin kena banjir, dampak banjir roja banjir bandang yang kemudian memperkurandakan rumah dan juga perkampungan ada ya jadi ini bantuan semoga ini berguna untuk bapak dan mama yang ada di sini ya terima kasih ya oke okay. okay, <tuh> Gabriel PK, Gabriel PK, Gabriel PK, Lanjut, Bernadus, Boro. Lama, lama, Belum ada ya? itu itu orang. Di mana tuh? Mau tolong foto-foto. bagus ya. sudah ya. Sudah? Ini apa? Ini kuasa. datang. Belum datang. Lanjut. Yos, lu ini Daniel apa ini ada tu, <laughs> Amina, bulina, <nih>? <laughs> <laughs> Bula, ini Bula, ini ada ini Ya, Pak, <tuk> dengar <tangan> enggak? Bole. Sekolah raya. Hai, Anak Yang berat nih tidak tidak berat hmm, taruh sana, taruh si. hmm, dari samping dari samping dari samping dari dari samping dari samping dari samping sudah? Mansur Masan, baik baik Mansur Masan heh, Mansur Masan, Masan apa hey. belum ada datang belum, ada belum datang, datang. Mansur aku, Mansur Masan, Maswin, Matley, Emperkus Halim belum datang belum, Oke, okay. Argusinus Arguna belum datang belum, Berdanus Kuang Berdanus Kuang Jawa. Ali, ayo. Oh. Bisa Dari samping. Ya. Ada ya. Samping, samping, Ya. Akuan Hawang. Lah Sarudin nama. Lah Sarudin nama. Ayo, lanjut. Lanjut. Hamid mau. Ya, saya ada. Hamid buka-buka. No, no, no, no. don't like Dari samping Pada, aku, Masuk Siapa, Mansur Masan Mansur Masan ada kaki, anak-anak, masalahnya sekali Mansur Masan Eh, Heiko, dikasih Ambil kalau itu Takut lagi apa masalahnya? Yang tinggal ya. dekat-dekat itu bisa Tiga ambil dulu, Pak Weh, kalau jadi? Haa Tolong, kalau kan, Pak Mansur Masan itu Orang Aku tahu, tapi tidak bisa tahu terpilih daripada naik wah terpilih anak ini? Ini? Ini baru